Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi laptop AMD yang nge-lag ya Dan nge ini bukan karena full load atau mungkin karena virus gitu ya Atau mungkin karena ya sedang dipakai, enggak Tapi ini adalah Masalah pada drivernya Jadi kalau mungkin kalian baru repress PC Atau mungkin kalian baru reinstall Windows gitu ya Atau mungkin dan sebagainya Kalau kalian install driver gitu ya Walaupun kalian gak install juga sih sebenarnya Jadi kalau kalian Begitu kalian connect ke internet Itu bakal otomatis mengupdate gitu ya Dan di situ adalah masalahnya gitu Jadi kalau kalian e, nyalain gitu internetnya Dan nanti akan update Nah kalau AMD itu setahu saya gitu ya memang masalahnya itu pada driver untuk uh, GPU yang versi lama ya Jadi kalau kalian punya GPU versi lama Kalian misalnya yang laptop saya ini 2013 dan dipakai di 2020 Misalnya kalian update ke versi Crimson, Crimson Catalyst Kalau nggak salah 17 atau 18 atau 19 adrenalin kalau nggak salah ya namanya tuh jadi begitu di-update itu pasti langsung nge gitu ya dan itu adalah masalahnya. Dan untuk cara mengatasi sebenarnya gampang banget, kalian cukup disable driver-nya. Walaupun di sini kita punya masa driver, kita jangan uninstall kecuali mungkin kalian mau membloknya kayak gitu ya biar enggak otomatis menginstal. Bisa mungkin nanti di video nanti gitu. Ini juga ini penjelasan udah kepanjangan gitu ya. Dan di sini Uh, Sebenarnya untuk cara masuknya gampang banget. Kalian cukup ke start, gitu ya. Kalian cukup ketikkan Device Manager, gitu ya. Kalian cukup klik Enter atau kalian bisa klik kanan di startnya di situ, dan kalian ke Device Manager. Ya, pokoknya ada banyak gitu ya caranya. Gitu, kalian untuk Windows 8, Windows 7, Windows 81 juga bisa, gitu ya, dengan cara mencari gitu. Karena ya, Windows 7 itu nggak bisa diklik kanan gini kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Dan di sini, untuk di Device Manager ini, kalian cukup cari yang namanya Display Adapters, gitu ya. Di sini kalian cukup uh, klik yang uh, tanda lebih besar, gitu. Jadi nanti akan tanah tanahnya itu bakal ke bawah gitu ya dan kalian cukup cari display adapternya ini yang namanya itu AMD AMD Radeon apa gitu ya tergantung dari yang kalian pakai gitu kalau kalian pakai HD 8250 nanti ya bakal keluar HD 8250 dan untuk mendisable-nya kalian cukup klik kanan saja di sini dan kalian cukup disable device gitu ya cukup kayak begitu aja dan kalian klik yes gitu dan nanti setelah itu kalian akan uh, mengalami gitu ya yang namanya Uh, mungkin kayak flashing tadi kalau kalian lihat juga Dan nanti bakal jalan lagi normal kursor kalian gitu jadi itu adalah masalah pada device drivernya dan mungkin kalau kalian bertanya kenapa kok malah di disable, kenapa nggak di uninstall aja karena ya itu dia gitu, kalau kalian uninstall nanti dia percuma gitu nanti dia bakal balik lagi-balik lagi, karena nanti dia bakal otomatis mengupdate, kecuali kalau kalian mematikan auto update untuk device drivernya, tapi ini bukan update Windows ya atau mungkin auto update Windows, bukan jadi ada drivernya ini, kalau misalnya kalian begitu colok gitu drivernya itu kan bakal install otomatis ya, contohnya kayak mouse keyboard dan flashdisk dan sebagainya, itu kan Uh, div, uh, drivernya itu akan install otomatis. Nah ini kita matiin gitu. Caranya gampang banget. Kalian cukup ke Control Panel. Kalian cukup ke Control Panel gitu aja. Dan uh, di sini kita akan ke sistem SCS aja Kalian klik dan kalian enter gitu ya. Kalian klik yang paling atas. Dan di sini kalian klik yang Advanced System Settings. Dan kalian cukup klik yang Hardware gitu ya. Dan kalian cukup klik yang Device Installation Settings. Dan kalian klik dan kalian klik yang No. Dan kalian Save Change gitu ya dan nanti kalau kalian misalnya uh, kalian misalnya nih udah kalian matiin gitu ya, untuk auto update-nya, kalian bisa menginstall device driver-nya gitu. Jadi cukup simpel, cukup kayak gitu doang gitu ya. Untuk kalau kalian yang mau mudah gitu ya, mau yang simpel, kalian cukup klik kanan, disable dan mungkin kalau kalian mau suatu saat mungkin pakai gitu ya, kayaknya sih nggak akan dipakai juga kalian cukup enable lagi gitu ya atau mungkin kalau kalian mau permain tinggal ya tinggal uninstall gitu ya dan kalian tinggal matiin yang untuk device installation settingsnya gitu ya jadi biar nggak otomatis gitu ya dan uh, atau mungkin kalian bisa juga untuk tidak connect ke internet tapi kayaknya sih ya, untuk sekarang nggak connect ke internet itu garing banget gitu ya nggak bisa buka YouTube dan sebagainya itu garing banget menurut saya gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan kayaknya sih lebih banyak ngobrolnya gitu ya daripada tutorialnya tapi intinya gitu doang gitu ya mohon maaf kalau banyak penjelasan karena ya saya memang orangnya suka ngobrol juga gitu ya dan ya kalian biar gak tahu juga sih. Misalnya, gimana gitu dan penyebabnya apa gitu, dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching, bye bye.